Apakah emas akan menembus area resistan? Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound